Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Selamat pagi para peserta didik baru SMP Nurul Huda tahun 2020 2021 serta orang tua peserta didik yang kami hormati Pada hari ini tanggal 13 Juli 2020 Akan dilaksanakannya MPLS Yang Insya Allah dilakukan dengan Secara online Untuk Pembukaan Susunan acara Kegiatan MPLS Di SMP Nurul Huda Tahun 2020 2021 Susunannya sebagai berikut Pertama, pembukaan Kedua, mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu Indonesia Raya Ketiga, sambutan serta pembukaan dari Kepala Sekolah SMP Nurul Huda Ketiga, menampilkan profil sekolah serta guru dan tenaga pendidik di SMP Nurul Huda yang terakhir penutup dan sehabis menutup akan dilanjutkan materi yang insya Allah akan dipimpin oleh panitia guru SMP Nurul Huda yaitu Budina Misran Nur Baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Mari kita dengarkan. Selanjutnya memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan.